Sering banget sih dengar uh, stereotip ini. Kalau perempuan tuh nggak harus kerja keras. Perempuan itu orang yang masak di dapur. Itu identik dengan kaum yang lemah, sehingga dalam kesempatan pekerjaan seringkali perempuan itu diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif atau rumah tangga, bukan yang strategis atau pengambilan keputusan. Uh, Tentunya pasti ada. Setelah menikah. Uh, tidak jadi ibu rumah tangga, tapi menjadi wanita yang produktif atau mungkin bisa menjadi wanita karir. Ada. Waktu aku potong rambut, itu banyak banget yang bilang, kenapa sih dipotong, bagusan panjang, tahu sayang banget dipotong, dan lain-lain. So, kalau buat saya pribadi, saat ini pernah ada, tapi biasanya karena faktor lingkungan keluarga. Uh, salah satunya adalah mengenai keputusan pengambilan bidang pekerjaan yang mayoritasnya didominasi oleh laki-laki pengalaman pribadi saya waktu dulu lulus SMA itu ingin meneruskan kuliah jurusan arsitek tapi sama orang tua tidak diperbolehkan karena ketika di bidang pekerjaan nantinya cenderung lebih ke pekerjaan laki-laki pernah. pernah dong pastinya pernah sih ngalamin uh, di saat Pengambilan keputusan, waktu itu rasionya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Tapi tetap e, pengambilan keputusan, suara terbanyak itu tetap dipilih suara laki-laki dengan suara perempuan. Sampai dengan saat ini enggak, bersyukur saya berada pada lingkungan yang cukup mendukung keberadaan saya. Enggak pernah, karena sekarang udah tahun 2020 dan kayaknya semua orang bisa ngelakuin hal yang mereka mau, selama itu positif. I believe in gender equality Banyak banget karena Mereka bisa menjadi pribadi yang baik Untuk sekitar Mereka juga bisa menjadi Ibu yang baik untuk anak-anak mereka Masih bisa juga berkontribusi Baik di pekerjaan Dan masih berusaha Untuk menjadi pribadi yang baik Di depan orang tua mereka Serta masih memiliki waktu Untuk teman-teman Menurut -teman. gue mereka, mereka adalah wonder Wonder woman in my life because um, mereka bisa mengandung um, selama 9 bulan itu waktu yang gak sebentar terus mereka juga bisa merawat anak-anaknya pendidikan anak-anaknya sampai besar sampai dia mandiri, dia produktif dia bisa um, percaya diri melakukan hal atau kegiatan apapun yang dia sukai tapi di satu sisi dia juga bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik perempuan itu bisa jadi seorang pemimpin bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang uh, mungkin mereka bisa mengatur waktunya dengan seminimalis mungkin bahkan perempuan itu adalah seorang yang pekerja kelas banget uh, terutama mereka yang memilih menjadi ibu rumah tangga karena kebetulan ibu saya itu adalah ibu rumah tangga mereka fokus untuk mendidik anak-anaknya serta menjadi istri untuk pasangannya ada perempuan yang memang saya Uh, terutama ibu saya sih, karena um, multitasking uh, Jadi saya ingin uh, ilmu yang saya punya, ilmu yang pernah saya dapati uh, sampai saya um, mendapat gelar S1, itu bermanfaat untuk orang lain bermanfaat juga untuk keluarga, gitu. karena kan nggak pernah terpikirkan Uh, sebelumnya kalau saya itu bisa melanjutkan ke bangku kuliah gitu tapi alhamdulillah ternyata uh, saya punya rezekinya di situ gitu uh, untuk melanjutkan S1 maka saya ingin ilmu yang saya dapat itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri untuk keluarga bahkan untuk orang lain uh, kalau saya sendiri ingin menjadi wanita yang bisa yang dikagumi orang lain dan pastinya bermanfaat untuk keluarga sendiri dan masyarakat kita uh, yang aku mau untuk ke depan adalah menjadi wanita yang tidak mudah mengeluh baik dalam segala hal, berani, tegas, dan juga sederhana dan tentunya ingin menjadi wanita yang cerdas menjadi wanita yang produktif, aktif, tapi bisa juga menjadi ibu rumah tangga yang baik kedepannya depannya, gue pasti mau jadi wanita yang lebih baik lagi, perempuan yang lebih baik lagi dari sekarang. Independent and confidence adalah dua hal yang pengen aku share ke sekitar, karena menurut aku, kita juga punya kapasitas dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Yang jelas, saya ingin menjadi wanita yang mandiri, berpendidikan, dan punya kontribusi buat negara. Entah melalui karya, atau gerakan, atau apapun. Yang penting memberikan kontribusi buat negara kita. Nah, tahu dong, tanggal 21 April itu diperingati sebagai... Hari Kartini. Ya, memperingati Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini. Nah, lah gue sebagai perempuan, gue tau tanggal 21 April itu memperingati hari Kartini Jadi gue mau mengucapkan selamat hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia uh, Pokoknya kita harus buktiin kalau kita itu jadi perempuan kuat Kita itu harus jadi perempuan hebat yang bisa di dalam